dia itu, Udah sebuah eh ya, besok kerja lo, ini lagi kerja mas gimana dong? Salam cibon, salam karif, kalau kamu di mana Udah bukan karboni alhamdulillah, udah, udah, udah disahin ya. Jadi hmm. oh yes belum ani, udah ya udah yes ya. Hmm. Pantas san sam sekarang jago ya? San. <mulis> Sekarang jago ya sisen ya. Udah jadi abang ghosting ghosting lagi. Teriaklah segara dasar. Bye, feel. Dari Yes, Ah, belum, Man. Yes, Ah, Oh, Yes, Oh, <tong> Angga Kakak. Oh, Tengah TNI, Jalan ke kota ditutup, Gak kak? Sudah Tutup, Ya. Di Damri aja masih ditutup, Angga. Oh. Sedih Damri, Putra Nasi, Kita Lopang Gila, Lur, semua jalan ditutup, Bu. Aneh, semua jalan ditutup. Tapi, sekarang pada jalannya ke Ganggang -gang Sempit ya, sama aja bohong. Untuk apa? macet keramaian bukan? <SILENCIO> kita, kita berdata, not bad nih pagi Itu kalau dapatnya goldnya di atas seratus ya, artinya ya lase. Hai, Pak. Dia hai, hai, hai, dapat hai, hai, hai, hai, hai, kopok sih Jo lagi kesini lagi, gue lagi ngeliat yang ini duh, dapet 7-8 aja kalo gak apa sebenarnya gak leluh minionnya dihabisin semua sama dia kini, si oh oye semuanya diem-diem banyak, yeah. iya gak capek diem-diem kayak gitu, musah dia dapat lagi kecil ini eh, masih ada ini dodol lu jadi kenapa Jum. Gak usah tingting -ting gue lah, gak lihat gue. Jangan satu menjadi kulit serigala. Siapa? siapa sih yang sini kenal ada ide ya kayak di lain nih jangan di hit hit mulu coba barangkali mau dapat ini setan. As yo! Wadah mancing. Yes. Ah. Kakak terlalu bingung. banget gua ngikutin lu. Pasti dia ngomong kayak gitu. lu suka kenal hehehe, kompok ya, teman-teman ya gua gak tau yaaaw gua gak tau, gua gak liat jajaja ja, ja. tanya hostnya siapa, gua pasti tahu iya iyaaaang, gak tau, kamu ikan ya aku tau kamu ikan Mm. Lu lagi menu mage, parah. Jadi <gindu> krepsi serigala Galak atasnya anjurin aja lah, capek gua ke atasnya, cok. Tak kelar ke arengin. Biarin aja lah sih asal masuk-masuk bay ya. jembut ya itu sekarat sih parah sih sekarat sih jo parah sih jo sekarat jo terus itu mati Gua bilang bulan kemarin ternyata mati parah si jo parah Eh, itu sekarang semua loh. Marker kena gigi anjir! Jadinya berhenti dia, dia keliling diskonya. Iya, so kenal ya, parah ya? Parah emang, orang Meet aja, meet, meet, 15 menit. Kasian gitu mita ya mita 18 menit ya Bun. itu banget kayak ikan kan apa tokek ya kayaknya tokek deh itu ani apa komodo apa biawak biawak cianjur kayaknya itu nggak hmm, lihat dia yang ada itu orangnya Oke. cuma gari-gari udara kah bukan gari-gari bisa kemirinya open po lo guys. gila banget emang itu Pak Wito enggak ah, kena co balik Jojo balik, jo. nah. si Farhan ya udah tahu gak kena malah dimajuin coba lu oh, kalo mau itu skill 1 dulu terus baru lompat 4 ulti Kiranya enggak kena ya. Oh ya, kena. Tenang, tenang, tenang, tenang. Aku Jangan 1 PS5 Attack aja, gue bawa, gue bawa Attack, attack aja Attack, attack aja, terus